Mestinya santri-santri itu Umur 15 tahun sudah mengibarkan bendera Sudah mengibarkan fatwa Sudah mengibarkan karya-karya tulis Sudah waktunya untuk berkarya Sudah waktunya untuk terjun Di tengah-tengah umat Sehingga di waktu umur 20 tahun Umur 25 tahun sudah kaya Almu Dapat undangan ke Solo Jalan sehat sama Pak Jokowi Aja diberhentikan sama Allah oh malah. Huh? Diberhentikan sama Allah Gara-gara saya Gak bangga dengan hanya Ketoe khusu Jibur-jibur mentelantarkan kedua orang tua Semestinya anak umur 15 tahun Sudah waktunya untuk memikirkan Kedua orang tuanya 15 tahun itu umur balik 15 tahun itu umur mandiri 15 tahun itu umur waktunya Kamu mengincingkan sarungmu Mengincingkan celanamu Balas jasa-jasa kedua orang tuamu Jadikan senyum kedua orang tuamu Jangan hanya sekedar terus hidup yang berdagu, Hanya minta terus-minta terus. Banggakah kamu seperti itu? Banggakah di saat kamu mondok umur kamu sudah 15 tahun masih minta-minta sama orang tua. Banggakah seperti itu? Orang tuamu nggak bangga. Rasulullah nggak bangga. Islam ini tidak bangga dengan keberadaanmu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 tidak perlu kerja uang berdatangan. Tidak perlu mencari masa orang berdatangan. Tidak perlu mencari tamu-tamu berkedatangan. Kalau kamu bisa seperti itu silakan, Adam Anda itu berdiam diri. Tapi kalau Anda tidak bisa harus cincingkan celana dan sarung-sarung kita. Untuk menciptakan yang terbaik. Dilatih sejak dini, dilatih mulai sekarang. Kang, mbak, dilatih mulai sekarang. Jangan cengeng. Jangan-jangan Kalau sudah mondok di Al-Mubarak 40 hari Sudah waktunya jangan begini Sudah waktunya tidak minta-minta Sudah waktunya kamu bertakarup kepada Allah Tembuskan mata hatimu kepada Allah Usulkan mata hatimu kepada Allah Sudah cukup Yang mencukupi kita adalah Allah subhanahu wa ta'ala Bukankah Rasulullah mengatakan Mentolabala ilm lillah Takafallahu biliski. Barang siapa yang menuntut ilmu karena Allah, Allah akan mencukupinya. Kalau Allah yang mencukupinya, kenapa kamu sudah mondok 40 hari masih jadi pengemis? Apalagi kamu-kamu yang mondoknya sudah setengah tahun, sudah satu tahun, masih jadi pengemis. Bagaimana ilmu-ilmu kamu, di mana? Ilmu kamu Di mana? Di mana letak kamu? Eh? Hasbun Allah yang mencukupi kami Allah, ni'mal Maluwakil, Sebaik-baik ep yang kita serai mal maulah Bendoro yang paling nimat kita serahkan Semua urusan kita Wanikmal nasir Beliau adalah zat yang memberikan pertolongan Kepada kita tapi kenyataan yang ada Kamu itu masih begini Sama orang tua Semestinya kamu harus malu santri satri itu harus mempelopori Harus hebat Jangan cengeng Harus mempelopori Harus memberikan percontohan yang baik Hmm Apalagi nyampe kadang-kadang ada santri lulus dari Pondok, setelah lulus dari Pondok bingung cari pekerjaan. Ini orang ini gaduh, eh, ngindas, ini dia semua leh. Ada santri pulang dari Pondok bingung cari ekonomi. Semestinya santri itu di Pondok itu tuh sudah menggenggam ekonomi. Sudah menggenggam itu fulus, sudah menggenggam itu pangkat derajat, Sudah bertekuk lutut di dalam, di bawah sandal-sandal kita. Hm? Tidak cuma itu saja, santri itu masih di pondok itu mampu mentakukan semuanya dari eh, dari polsek, polres, polda, nyampe polri sudah bertekuk lutut di bawah sandal sandal kita. Hmm? Semua pejabat dari RT, RW nyampe kepala desa sampai perangkat perangkatnya nyampe Pak Camat sampai perangkat-perangkatnya Bupati sampai perangkat-perangkatnya Wali Kota Gubernur sampai perangkat-perangkatnya Dprd, DPR, DDPR, MPR menteri-menteri semuanya presiden itu bertenguk lutut di bawah terlapak kaki di bawah selandalnya para suara santri sepertinya semestinya seperti itu kan bagaimana supaya hebat seperti itu tolak itu dana-dana pemerintah tolak itu dana-dana dari pemerintah yang hukumnya adalah Zubat Jangan mengajukan, jangan mengajukan proposal, dengerin ini. Jangan ajukan proposal, jangan seneng didatengin DPR, jangan seneng didatengin pejabat, seumamanya toh mereka datang dalam rangka untuk mendengarkan nasihat-nasihat ulama. Dan jangan sekali-kali santri itu membedakan tempatnya pejabat sama orang awam dibedakan, jangan kang Hmm, dulu pernah itu, bupati datang ke Al-Muhwarok, tidak saya masukkan rumah, tak letakkan yang kulonoma. Heeh, letakkan di di, di barat itu pondok. Beliau pidato kita samping-sampingnya, tak tong sampah. Ada tong sampah di sampingnya. Eh? Rumah rumah sakunya tong sampah gawe gawe mimbar. Eh? beliau pidatonya di samping tong sampah. Eh? gitu kan yang hebat itu santri santri ketamunan pejabat, wah, bangga seneng, wah dikawal karo sama sama patwal polisi, wah bangga jangan gitulah, ha? jangan gitu kita ini jangan tunduk sama mereka, mereka-mereka itu ada di bawah sandalnya para santri dan sandalnya para kyai, gitu kan singgung nah itu, yang hebat punya kekuatan hati yang dahsyat. Mereka semestinya harus bertekuk lutut di bawah kita. Malah ada santri, ada kiai nunduk-nunduk sama pejabat. Malah bawa proposal diajukan ke pe pejabat. Itu sama saja. Ada perampok, kamu bawain celurit. Ada perampok, kamu bawain celurit. Ayo, eh, yang tak, tak menengah alat. Apa itu proposal? Proposal pondok itu alat untuk merampok ke mereka. Pada akhirnya, dana yang diturunkan semestinya satu miliar, dipotong 30 persen. Na'udhubillah, na'udhubillah, na'udhubillah, na'udhubillah, mindari saya dengar sendiri dan saya lihat sendiri, ada seorang kiai, dicairin di, di dana 200 juta, 200 juta 40 juta diminta sama de, sama mereka, sama DPRD. Nah, untuk bila, cuma nah untuk bila minta alik. kemarin itu ada 50 juta untuk saya. Untuk pondok-pondok yang santrinya 500. Padahal santrinya cuma 100-200. Ngirimin data ke pemerintah 500. Hanya berketujuan supaya dapat uang virus corona, uang pembelian masker. Dapat 50 juta. Nah, untuk bila. Data-data huh? fiktif, data-data konyol. Huh? Pondoknya santrinya cuma 10. Nulisih 150. Data-data oh, alumni tulis kan? Almu Baruk ditanya Sama pejabat Ustadz Ini ada dana Ustadz untuk Almu Baruk Santrinya berapa? Apa kata saya? Santrinya cuma dua Dua, dua ya Ustaz. Bukannya ada 100 lebih? Enggak, dua Oh gitu ya, iya Yang satu yang jelek, yang satu yang baik Yang baik udah diurus sama Allah Yang jelek, orang urusan aku Yang baik udah diurus sama Allah Yang jelek, orang urusan aku pada akhirnya nggak jadi di, di, di apa itu dikirim dana, alhamdulillah. Ya. Yang hebat itu santri itu semakin kurus semakin kuat, santri itu semakin kurus semakin kuat, kiai semakin kurus semakin kuat, kiai lemu buat gudi gudi eh? hamil berapa bulan tuh, eh? itu, sing eh? hebat akhir zaman ini bermunculan ulama-ulama su ulama-ulama yang akarnya itu pikirannya bisnis, eh. ahli metode bukannya sibuk untuk mengajarkan metode kepada umat, malah sibuk untuk menarik harga, sibuk menarik eh, jual kitab, eh, sibuk sana sini eh. ya, nyampe dia ini punya sales khusus untuk menjualkan kitabnya. Nah untuk bilang gimana itu? setiap awal tahun ada tim-tim khusus yang untuk mencari murid lalu memberi memberi diskon sekian persen untuk yang mencari murid na'udhu billah suma untuk min mendalik banyaknya santri banyaknya santri banyaknya hisap banyaknya santri banyaknya keruwetan tidak hanya sekedar kelak di akhirat dunianya pun ruwet makanya sanggah mau mikir santri kuarab mu mangoning saya nggak pernah mikir penting saya ngaji dia selesai pergi ngaji selesai, dia ya nggak mau tahu aneh luar kuburan ini kamarnya gimana kalau hujan banjir bangga rawuh sana <guluh> saya dilaporin santri kiai sana hujan deras, halunya <guluh> banjir <guluh> saya saya saya beri saya karamu <guluh> banjirnya tanah santri tidurnya tunggu ke pual turun diurmejo di bawah mejo banjir alhamdulillah ya. Ya, segi hebat itu ini kalau kalau santri-santri sudah seperti ini buat kamu jangan beraget jangan beraget dengan pemerintah bayar kamu buah dapat undangan ke Solo jalan sehat sama Pak Jokowi aja diberhentikan nama Allah malah ha? diberhentikan nama Allah gara-gara saya mimpi ada gunung meletus dari arah sana nggak jadi saya. Ha? Ha? gitu kan ha? buaya wakwafil subhat wakwafil haram tidak ada orang yang menerima dana subhat menerima dana pemerintah wakwafil haram karena akan terpleset dalam dunia keharaman yaitu dengan pelaporan pelaporan yang abal-abal melaporkan santri yang abal-abal melaporkan LPG atau apa itu SPC atau apa itu yang abal-abal Nah untuk bilah Semoga saja kita semua ini dijaga sama Allah, dari perbuatan yang haram, dari perbuatan yang dosa, dijaga oleh Allah, senang kedatangan pejabat, senang mendapatkan bantuan pemerintah. Semoga saja kita dijauhkan oleh Allah subhanahu wa telah pejabat-pejabat datang di Al-Mubarak, kecuali mereka bertenguk lutut di bawah telapak kakinya para santri dan kiai. Mereka mendengarkan nasihat-nasihat dari para kiai dan santri, dan kita mem masa bodoh dengan mereka mereka semoga diberkati. oleh ya Allah Subhanahu wa ta'ala min ajrul al alamin alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma al salli wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ربنا ظلمنا انفسنا واعلم تدف لنا وترحمنا لنكون من الخاسرين sallallahu alaihi wa sallam Muhammad walhamdulillahi